Uh hmm? aku hmm? menemukan monster yang paling besar sekali. Uh aja, Bang. Tiga sak ini maksudnya. 5 kilo? Hmm. Wah, 5 kilo. Katanya 5 kilo. Oh, wow, besar sekali. Apa rasanya oh, nggak tahu ya. Kita lihat ya. Okay. Sampai ajumannya ini kesusahan. Hmm. Uh. Aku jadi penasaran bagaimana sih rasanya untuk memakan si uh, ada lobster ini Huh, aku sampai deg-degar ya <laughs> Terima Nyong, sarang he oh, uh, ini besar sekali. Permisa oh. uh, besar sekali. Bagaimana caranya saya untuk memakannya? Oh. Uh. Ini ada sambal, ini lobster besar, uh, besar sekali bobotnya sekisaran kemarin itu saya timbang waktu saya beli itu 5 kg. Kemudian ini jeruk. Sambalnya kayak kasih jeruk. Hmm. Oh. Wah. Wah. Wah. wow, Wah. Wow. Mmm. Mmm. Mmm. Hmm. Oh. Mmh Oh, oh, wow. Oh. Mmm. Mmm. Mmm. Oh. <laughs> mm hmm. Hmm. Hmm. Oh. Ternyata masih ada. Hmm. Mmh habis semuanya habis habis oh masih ternyata <laughs> <Ini> masih ada <laughs> hmm hmm hmm hmm, hmm. Hmm. Hmm. Hampir satu, hampir sama dengan kepalaku. Dah habis, terima kasih. Dah, semuanya udah habis. Uh, lobster sebesar raksasa tadi. Lobster monster. Rajanya monster. Sudah saya habiskan maafkan saya lobster buat teman-teman yang ada di Indonesia Taiwan, Hong Kong, Singapura Malaysia, Japan Arab Saudi Anyong, haranghe,